Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Kali ini saya bukan mau nge-review handphone Tapi kita cuma mau ngetes Kameranya Infinix Zero X Neo Yang di sini dia punya keunikan sendiri Yaitu dia memiliki lensa zoom Hingga 60 kali Sebagaimana spesifikasi yang tertera di samping Nah uh, Langsung aja kita coba buat ngetes kamera zoomnya Infinix dengan kejauhan yang kita sudah ukur melalui Google Map itu sekitar 5 km. Sekarang saya udah di menu pemotretan atau kamera, saya pakai resolusi HD atau 720 di 30fps ini kita udah coba nge-zoom pelan-pelan dan dia otomatis beralih ke mode telefoto untuk uh, hasil jumnya di ini di 18 kali 19 20 udah mulai agak burem ya gambarnya cuma ya lumayan lah cukup untuk uh, iseng-iseng untuk di kamera 2 jutaan hasilnya kayaknya lumayan juga ya Nah kita coba foto di zoom 60 kali dan zoom 30 kali nanti hasilnya kita mau lihat gimana hasil dari kamera dia buat teman-teman ketahui ya untuk uh, handphone Infinix Zero X Neo dengan RAM 8 GB dan internal 128 GB. Ini sekarang ada di rentan harga barunya 2,5 jutaan aja. Dan harga pasaran di bekasnya sekitar 2 juta. Nah, untuk pengambilan gambar ini saya sengaja tidak menggunakan tripod karena saya juga ingin mencoba hasil dari penstabilan gambar, fitur penstabilan gambar pada handphone ini yang sudah support OIS. Kalau untuk mode standar, saya kira penstabilan gambarnya cukup lumayan bagus, tapi kalau untuk zoom ya memang sangat kerasa kurang stabil. Dan ini juga kita coba di mode video dengan kualitas gambar 720 di 30 FPS. Nah, untuk mode video ini sendiri, perekaman layarnya hanya dapat zoom hingga 15 kali Nah untuk hasilnya lumak cukup lumayan dan mode otomatisnya bekerja untuk autofocus dan juga penstabilan gambarnya bekerja cukup membantu ya di sini bisa kita lihat goyangan gambar atau videonya udah mulai agak semut dibanding pengambilan potret tadi